Halo teman-teman. Kenalin, namaku Kati Suhartini. Aku dari jurusan Pendidikan Matematika semester 2 kelas A FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar materi tentang peluang kamu pernah berpikir nggak sih berapa peluang kamu untuk menembus perburuan tinggi negeri favorit kamu baik itu melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, atau UMPTN untuk mengetahui jawaban yang kalian pikirkan yuk kita belajar sama-sama materi dari peluang ini Nah, Sebelumnya, kalian tahu gak sih, peluang itu apa? Nah, peluang merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, yuk kita cari tahu seperti apa peluang itu. Nah, rumus dari peluang itu: pa sama dengan na per ns. Dengan ketentuan, PA dimisalkan dengan besarnya kemungkinan yang terjadi dan bernilai 0 sampai 1, NA dimisalkan dengan banyaknya cara yang mungkin dilakukan dalam suatu kejadian, dan NS dimisalkan dengan jumlah banyaknya cara yang dilakukan dalam suatu kejadian. Jawaban untuk pertanyaan tadi itu kita misalkan kamu adalah satu dan di PTN favorit kamu kuotanya ada 42 orang nah P itu besarnya peluang kamu untuk masuk PTN favorit kamu NA itu kamu dan NS banyaknya orang yang ingin masuk PTN favorit termasuk kamu juga nah P itu sama dengan 1 per 42 jadi peluang kamu masuk PTN favorit kamu itu 1 banding 42 orang nah kita masuk ke contoh lain dari peluang itu sendiri ya nah contoh soalnya itu sebuah dadu dilempar satu kali berapa peluang mata dadu ganjil dengan syarat muncul kejadian mata dadu prima lebih dulu nah NS nya itu kita dapat 6 dan muncul bilangan primanya itu tiga jadi diperoleh 3 per 6 sama dengan 1 per 2 kejadian muncul bilangan ganjilnya juga tiga hasilnya juga sama 1 per 2 dan peluang muncul ganjil setelah muncul prima terlebih dahulu, itu hasilnya 1 per 4 dikali 2, sama dengan 1 per 2. Nah, terima kasih.